Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers, serta Lesti Lovers dimanapun Anda berada. Selamat pagi. Kembali di TV hadir untuk mengabarkan informasi dan pastinya kabar-kabar baik dari Lesti dan Rizky Bilar.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 Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai pagi kalian saat ini Bang Mimin akan menyuguhkan kabar-kabar spesial dari idola kesayangan kita kabar pertama persahabat ya, nggak bisa move on banget dengan momen semalam Kekiutan, kan dari anak-anak lidah nih persahabat ya Dan anak-anak DA, party di malam minggu di rumahnya Leslar Masya Allah seru banget nih persahabat banyak sekali alumni-alumni jebolan indosiar Yang berkumpul di rumah Leslar Ini sih kebahagiaan yang kita dapatkan Semoga silaturahmi mereka tetap terjaga dengan baik Amin Dan persahabat ya pastinya kegesrekan selalu ada di acara Partinya alumni DA dan Lida Pasti anak-anak DA dan Lida selalu gesrek memberikan kebahagiaan Ini Persahabat ya Masya Allah mudah-mudahan mereka selalu sehat ya dan selalu bahagia dan kita tentunya bahagia sekali karena lesti dan Rizky bilar selalu memberikan ruang untuk mengadakan acara-acara yang sangat membahagiakan sekali kemudian persahabat jadi simak juga acara semalam pun dihadiri oleh Devi Fitri Karina Bukan hanya Teh Fitri saja ternyata... ...Eri Susan pun ikut hadir di acara semalam. Wah, Masya Allah banget ya. Teh Fitri sepertinya kangen banget nih dengan Leslar. Alhamdulillah, semalam bertemu dan sudah ketemu Abang L ya. Kita bangga, kita bahagia sekali. Karena Teh Fitri adalah salah satu orang yang selalu mensupport... ...selalu mendukung hubungan Lesti dan Rizky Bilar. Kemudian para disimak juga. Ini ada memencidukan vitamin yang sangat luar biasa juga untuk kita semuanya. Papa Bilar sama Bunda Lesti membucin akut banget ya. Gak mau berjauhan. Masya Allah, semoga selalu menjadi panutan untuk banyak orang dan selalu menginspirasi semua orang. Kita bangga, persahabat, mengidolakan Lesti dan Rizky Billar. Momen cidukan ini pun diunggah kembali oleh akun HP kentang Kota Sultan. Ada kalimat caption yang dituliskan, persahabat. Leslar Lovers suka banget cidukan kayak gini. Tuh, warga Konoha suka banget katanya cidukan kayak gini ya. <laughs> Melihat postingan ini aja sudah merasa bangga dan sudah merasa bahagia. Dan berikutnya, persahabat kita simak juga. Ini ada momen spesial yang pasti membuat kita semakin bahagia dan bangga. Lesti Rizky Bilar akhirnya nyanyi duet bareng nih di acara semalam. Masya Allah kata TV Tersih, tuan rumah akhirnya duet juga persahabat tuh. Tuan rumah ya, Lesti dan Rizky Bilar duet romantis di acara party alumni Lida dan Dea. Masya Allah, mudah-mudahan ya bahagia selalu untuk Leslar, rumah tangganya langgeng dan mudah-mudahan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Di postingan ini pun tentu banyak sekali tanggapan komentar yang positif persahabat. Dari akun Yuna100 mengatakan, Masya Allah, Tabarakallah, sesungguhnya selatu rahmi itu mendatangkan rezeki dan memperpanjang umur. Semoga makin melimpah dan berkah rezekinya Leslar Family. Amin. Masyaallah banget ya, memang betul sekali silaturahmi sesungguhnya memang itu mendatangkan rezeki dan memperpanjang umur. Kita doakan yang terbaik ya untuk Leslar Family, semoga selalu sehat dan bahagia. Kemudian persahabat disimak juga ada momen spesial nih, Alhamdulillah persahabat ya ada Danang juga yang ikut turut hadir memeriahkan acara party di malam minggunya di rumah Leslar, masyaallah banget ya dan ada momen yang sangat membanggakan sekali. Ternyata Danang ini mendapatkan dolar dari Rizki Bilar Wah Masya Allah banget ya Si anak baik Papa Bilar selalu memberikan sebagian rezekinya luar biasa Masya Allah mudah-mudahan semakin bertambah rezekinya idola kesenangan kita Dan mudah-mudahan rezeki idola kita juga nular ke kita semua bersahabat ya Kita aminkan Masya Allah mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran Ini ada sedikit cerita dari Danang ya jadi ceritanya aku dapat dolar dari Rizky Pilar Karena aku nyanyi satu lagu katanya tuh Haha Terus aku kasih ke Yayat Karena Yayat jadi MC Masya Allah banget ya Selalu bikin bangga pastinya Dan di postingan ini pun persahabat kita salfok ya diperhatikan ada keluarga besar Rizky Pilar Yang ikut hadir juga di acara semalam Masya Allah Alhamdulillah keluarga besar berkumpul Mudah-mudahan ya silaturahmi tetap terjaga dengan baik Dan kita juga salvok dengan beberapa komentar yang sangat positif Dari akun yuliani yuliani.yuli19 mengatakan Masya Allah semoga rezeki Leslar semakin lancar, berkah, dan barokah Amin Tuh, Itu salah satu doa yang diberikan juga bersahabat dia ya, dari Leslar Lovers Untuk idola kesayangan kita Selanjutnya bersahabat disimak juga Ini ada momen spesial Abang El nangis ya Aduh nangisnya cute banget Bikin candu Luar biasa Masya Allah menjadi Menjadi pusat perhatian di acara semalam ya Abang Fatih Masya Allah luar biasa atau henti-hentinya Mendoakan selalu yang terbaik untuk keluarga idola kesayangan kita Sepertinya ini Abang El mau nyanyi tapi gak dikasih sama bundanya <gih> Jadi nangis deh Abang Fatihnya, nih Masya Allah Kemudian juga bersahabat ya ini ada kabar dan info menarik yang kita dapatkan Kali ini diunggahnya ke It's Bitterty Ternyata ada salah satu DM dari sahabat Leslar nih Persahabat, perhatikan ya DM-nya cuy tadi abis nonton konser Tulus Salah satu pengisi acaranya itu band Hindi Namanya Forwenty Terus nama Bilar di Notice WKWK Kejelas banget sih gue cuy Tapi seneng banget Nama Bilar disebut WKWK I mean, Leslar benar-benar seterkenal dan sefenomenal itu Hehehe, Masya Allah banget ikut bangga Karena nama Rizky Bilar disebut di acaranya tulus Masya Allah banget ya, pokoknya bangga dan semakin bahagia sekali Luar biasa, mudah mudahan Leslar selalu menjadi panutan ya Dan selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang Dan kita lihat juga persahabat ya ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Kak It's b Awas, nanti ada yang nanya, Lu bilov ya? Nunggu yang komen. Kok Lesti nggak disebut ya? Katanya itu. Kita lihat juga di jawaban komentar. Dari akun Pineapple Anus Kurpin mengatakan kalau ada yang bilang kok Lesti nggak disebut ya Ya kali itu kan bapak-bapak, masa mau disebut Lesti katanya tuh <laughs> Ini benar sekali, Masya Allah banget ya tuh, Pokoknya kita selalu kompak dan dukung yang terbaik karya-karya idola kita Lesti dan pilar Kita masih menunggu kabar dan kejutan bahagia selanjutnya di hari Minggu Happy Weekend semuanya persahabat ya, semoga sehat selalu Dan apapun yang dilakukan yang dikerjakan hari ini selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan informasi dan kabar-kabar bahagia dari Lesti dan Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Bin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.